Do I have Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huda wal Ashhadu ilaha wahdahu la wa anna muhammadan wa rasuluhu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa puji dan syukur kita keadrat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dimana Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim ta ini ya Tentunya kita senantiasa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap bentang langkah kehidupan kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa akan menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita saat di mizan nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Dalam kesempatan kali ini saya akan berangkat dari e, beberapa ayat Yang mana ayat itu berbicara tentang <coughs> tertutupnya hati orang-orang kafir ya Di antaranya dalam surat Al-Mutafifin yang mungkin sering kita dengar bahkan sering kita baca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kata Allah Kalla bal rona ala puluh bihim makan Kata Allah bahwasannya Tidaklah sekali-kali seperti itu akan tetapi Perbuatan maksiat mereka itulah Yang telah menutup hati mereka Mereka yang ada dalam ayat ini Yang dimaksud adalah orang-orang kafir Kemudian juga dalam e, surat lain Misalnya surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya kata Allah Kalla Bal tauba Allahu ala kullubihim. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat tauba. Tapi dalam ayat tadi Allah menggunakan kalimat rona. Dalam surat An-Nisa ini Allah menggunakan kalimat tauba. Bal tauba Allahu ala kullubihim. Gitu. Bahawasannya akan tetapi kata Allah, Allahlah yang telah menutup rapat atau mengunci hati mereka. Mereka yang Disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah Orang-orang kafir juga Kemudian misal dalam surat Al-Baqarah Allah tidak menggunakan kalimat rona Tidak menggunakan kalimat taba'ah Tapi Allah menggunakan kalimat khatama Kata Allah subhanahu wa ta'ala qulubihim. Allah telah menutup rapat hati mereka Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Juga orang-orang kafir ya. Kemudian e, para ulama menjelaskan, diantaranya antaranya Syekh Muhammad Salleh Al-Munjidi, bahwasannya antara kalimat e, "Rona", kemudian e, toba'a kemudian "Khatama", itu kalau diibaratkan atau dianalogikan sederhana. Katanya, bahwasannya ketika seseorang itu mau menyembunyikan sesuatu di mana dia tidak mau kelihatan aslinya oleh orang lain, misal benda tersebut di apa namanya? diganti warnanya misalnya. Ganti warnanya yang tadinya putih misalnya ganti saja dengan warna hitam sehingga aslinya tidak kelihatan. Kemudian setelah itu saking tidak ingin kelihatannya maka dalam hal ini yang sudah benda tadi yang sudah diganti warnanya yang tadinya putih menjadi hitam misalnya kemudian disimpanlah di sebuah lemari misalnya begitu kemudian karena saking ingin aman juga maka setelah awalnya diganti warnanya disimpan dalam lemari kemudian lemarinya ditutup maka setelah lemari itu ditutup dikunci pula nah itulah kalau tadi misalnya hanya diganti warnanya saja, itu kata para ulama, itu rona kategorinya, rona. Gitu. Jadi kalau misalnya debu itu benda terkena debu, yang ketika benda itu tertutup oleh debu, nah rona itu kategorinya. Kemudian dalam hal ini ketika dimasukkan ke dalam lemari, pintunya ditutup, itu toba a, gitu. Kemudian ketika lemari itu pintunya tadi itu setelah ditutup kemudian dikunci rapat itulah khotamah gitu ya kalau tadi bisa di, dianalogikan kepada benda yang tertutup debu ketika debu itu sudah berubah menjadi karat itu berarti sudah toba'ah ketika karat itu nempelnya sudah sangat lekat kuat itulah khotama gitu kalau dilihat dari sisi istilahnya katanya sehingga dalam hal ini khatama itu lebih berat ketimbang rona maaf, toba'ah itu lebih berat ketimbang rona kemudian khatama lebih parah lagi yeah. bila dibanding dengan toba'ah gitu dalam hal ini nah kemudian sekarang permasalahannya adalah bahwasanya apakah tertutupnya hati hamba itu hanya khusus untuk orang kafir saja misalnya. Kalau ayat tadi kan berbicaranya orang-orang kafir gitu. Apakah yang tertutup hatinya itu hanya orang kafir saja ataukah juga mungkin orang mukmin sekalipun hatinya bisa tertutup gitu nah maka terkait dengan hal ini beliau menjelaskan bahwasannya mungkin saja orang mukmin pun hatinya itu bisa tertutup hanya yang membedakan adalah yang membedakan itu kondisinya dengan penyebabnya gitu sehingga kata beliau bahwasanya yang namanya atau buang gitu. tertutupnya hati orang kafir bisa saja tertutup sudah pasti, gitu dalam hal ini. Kemudian, orang mukmin pun bisa saja tertutup, hanya saja yang membedakan adalah kondisi tertutupnya dengan penyebabnya. gitu Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasannya, ataupun ala kulu kufar bisa babi kufriin, bahwa taubun ala taubri kulli. Gitu bahwasanya orang kafir itu kulu aqulubuh atau tertutup hatinya ditutup hatinya itu penyebabnya adalah karena kekafiran mereka ya kafaro kalau mengambil dari akar kata kafaro kafaro itu menutup diri gitu. Isebabnya dikarenakan mereka sendiri yang telah menutup diri gitu. Kemudian juga disebabkan oleh kekufuran mereka oleh perbuatan maksiat mereka gitu. sehingga dalam hal ini bahwasanya kondisi ketertutupan hati mereka itu kata beliau di sini dikatakan bahwa semua hatinya tertutup ya, tidak ada celah lagi yang terlihat cerah gitu. tidak ada celah lagi satu bagian pun dari hati mereka itu tidak ada yang terlihat bersih semuanya tertutup gitu dalam nah ini tabun untuk orang kafir gitu dalam hal ini. penyebabnya adalah kekupuran mereka dan kondisi ketertutupannya itu adalah semuanya gitu. nah kemudian dalam hal ini beliau me, apa namanya mengungkapkan atau memperlihatkan atau menjelaskan ayat. kita ya, mengemukakan ayat surat an-Nisa ayat 155 gitu. di ayat ini berbicara tentang orang kafir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabimanaqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya' bighairi haqq wa qalu qulubuna gulf." Kata Allah, "Maka dikarenakan mereka orang-orang kafir itu telah membatalkan atau mengingkari perjanjian mereka dan dikarenakan kekufuran mereka keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah wa dan dikarenakan mereka telah membunuh para nabi tanpa hak kemudian dan dikarenakan mereka telah mengatakan sendiri hati kami telah tertutup gitu mereka mengatakan, "Mereka sudah menutup diri, gitu. Hati kami telah tertutup, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan mereka telah melakukan hal-hal yang tadi." maksudnya akan tetapi sebenarnya bukanlah mereka yang menutup hati mereka sendiri akan tetapi Allahlah yang telah menutup hati mereka itu. Bikup dikarenakan kekurangan mereka maka oleh karena itu kata Allah falayy illa qalina. maka dengan demikian tidak ada yang beriman diantara mereka itu kecuali hanya sedikit saja gitu ya dalam hal ini maka dalam hal ini bahwasanya uh, hati orang-orang kafir tertutup secara keseluruhan penyebabnya adalah kekufuran itu dalam kekufuran mereka kemudian sementara hati orang mukmin tertutupnya itu sebagian-sebagian tidak semuanya penyebabnya adalah apa kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka sehingga ketertutupan hati orang mukmin itu sangat tergantung dan ditentukan oleh kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh orang mukmin itu sehingga dengan demikian bahwasanya hati orang mukmin itu walaupun tertutupnya sebagian-sebagian tapi tetap berpotensi nantinya akan tertutup semuanya gitu. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya yang kedua adalah at ala muslimin, tab'an juz'iyan bihasabi 'isyanihim. Bahwasanya tertutup hatinya orang mukmin itu, orang mukmin pun sangat mungkin hatinya itu tertutup. akan tetapi tertutupnya hati orang mukmin itu adalah juziyan sebagian saja, sebagian sebagian itu tidak semuanya itu dalam hal ini. sehingga dalam hal ini kalau misalnya diiberatkan warna tadi tidak semuanya menjadi hitam warnanya masih ada yang putih warnanya. atau misalnya dalam hal ini tadinya terbuka Kemudian tidak tertutup semuanya, masih ada bagian yang terbuka gitu. Sehingga masih memungkinkan untuk ditembus oleh cahaya kebenaran gitu dalam hal ini. Cahaya Islam gitu. Nah, maka dalam hal ini ketertutupan hati orang mukmin itu kemudian kekotoran hati orang mukmin itu bihasabi isyanihim akan sangat ditentukan dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh orang mukmin itu. Nah. Akan tetapi kata beliau Catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya wafiqulil ahwan laisa ibtidaan min yang perlu dipahami dan perlu diwaspadai adalah bahwasanya tertutupnya hati, baik orang kafir ataupun juga orang mu'min itu bukan dari Allah semata-mata. Akan tetapi kata beliau bahwa ukubatan liulah ika almatbu alakulubhim. Akan tetapi tertutupnya hati mereka baik orang kafir ataupun orang mukmin adalah ukubatan itu sebagai sanksi itu sebagai balasan itu sebagai akibat akibat dari apa dari kondisi kekafiran mereka kalau orang kafir dikarenakan kemaksiatan mereka kalau orang mukmin begitu. Nah, di sini dikatakan ulaika bima baru wal bima asau. Sebagian dikarenakan kekafirannya, yakni di orang kafir. Kemudian sebagian lagi bima asau dikarenakan kemaksiatan, itulah orang mukmin begitu di hati orang kafir tertutup, semuanya dikarenakan kekafiran mereka. Sementara hati orang mu'min tertutup juga, tapi sebagian-sebagian penyebabnya bukan kekafiran dan tidak kafir, tapi penyebabnya adalah kemaksiatan. Gitu. Sehingga dalam hal ini, semakin kemaksiatan itu dilaksanakan oleh orang mu'min, maka, semakin hatinya akan tertutup. Berarti semakin sedikit yang terbukanya, semakin sedikit yang jernihnya gitu, yang bersihnya. Semakin mayoritasnya akan tertutup dengan kekotoran itu, atau noda kotor itu. <tuh> yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam tulisannya ini Syekh Muhammad Shalih al ini menjelaskan kepada kita beberapa hadis yang Menunjukkan sebab tertutupnya hati orang mukmin ini. Yang beliau kemukakan, yang pertama adalah hadis Abi Hurairah, dan hadis ini sering kita dengar, ya, di mana dari hadis Abi Hurairah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Hadis ini diriwayatkan oleh imam Matir ya Kata Rasulullah SAW, "Innal Abda, sesungguhnya seorang hamba, dalam sebagian hadis bukan hamba lagi, tapi Innal Mukminah." sesungguhnya seorang mukmin kalau hamba masih umum ya bisa orang kafir bisa orang mukmin tapi di sebagian hadis dikhususkan Innal mukminah sesungguhnya gitu. orang mukmin idatoa atau idaat dan badan ban. ketika seorang mukmin itu melakukan satu kesalahan satu kemaksiatan satu kedurhakaan maka satu kemaksiatan atau satu dosa itu nukat Fihinumtata Saudah yang dengan satu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang mumin itu itu akan menjadi satu noda hitam yang menutupi sebagian hatinya sebagian hatinya kemudian dalam hari ini fa'idhahuwa naza'a naza wa taba' sukhila Kemudian, apabila orang mukmin tadi setelah dia melakukan kemaksiatan dengan kemaksiatan itu, sebagian hatinya tertutup oleh noda hitam. Kemudian, dia segera menyadari kemaksiatan itu, menyadari kedurhakaan itu, menyadari kesalahannya itu, kemudian bertaubat. Diawali dengan memperbanyak istighfar, kemudian menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi kemaksiatannya itu. Maka kata Rasulullah, Hatinya dikembalikan menjadi jernih, menjadi putih kembali, menjadi bersih kembali. Itu adalah hal ini. Sehingga kembali ke kondisi semula. Akan tetapi kata Rasulullah, in 'ada zida akan tetapi in 'ada apabila ternyata ia bukannya bertaubat apalagi menyesal eh malah ada kembali melakukan kemaksiatan lagi maka kalau itu kondisinya zida fiha akan bertambah lagi noda hitamnya sehingga kalau tadi satu bagian tertutup karena dia melakukan kemaksiatan lagi maka menjadi dua bagian yang tertutupnya Zida terus seperti begitu Hatta bahu, kalau tidak dibarengi dengan Taubat maka suatu saat nanti akan bahu akan menutupi semua hatinya noda hitam itu gitu sehingga dalam hal ini bahwasannya pesannya kepada kita dari hadis ini adalah jangan pernah menangguhkan yang namanya Taubat gitu. Segeralah menyadari. Bukan berarti dalam hal ini bahwasannya kita itu harus hidup tanpa noda, enggak ada kita mah bukan malaikat, kita manusia biasa. Akan tetapi dalam hal ini, ketika kita melakukan noda, melakukan dosa, melakukan maksiat, segera menyadari bahwa itu dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati kita kembali menjadi bersih, kembali menjadi putih, kembali menjadi bersih gitu. Kalau tidak begitu itu, maka resikonya nanti semua bagian dari hati kita itu akan tertutup oleh noda hitam itu. Kemudian kata Rasulullah s.a.w. kalau hati itu sudah tertutup semua bagiannya oleh noda hitam, kata Rasul wahuwa itulah yang dimaksud dengan ron yang Allah sebutkan dalam firmannya surat Al-Mu'taw itu kalabal rona ala bihim makanu akan tetapi, apa yang telah dilakukan oleh mereka lah. Dari kemaksiatan yang telah menutupi hati mereka itu. Jadi dalam hal ini bahwasanya yang menyebabkan hati mereka tertutup adalah perbuatan mereka itu sendiri. Kalau orang mukmin ya perbuatan orang mukmin itu sendiri, gitu. Sehingga dalam hal ini ini bukan semata-mata Allah langsung menutupnya enggak. Tapi ini sebagai dampak, sebagai akibat, sebagai apa namanya balasan, sebagai ukubah sanksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena telah melakukan maksiat maka ditutuplah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah maksiat tidak bertaubat lagi gitu. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali itu la sagha'ir ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Kata Imam Al-Ghazali, "Tidak ada istilah dosa kecil. Kalau terus dilakukan, dia akan menggunung menjadi besar." Gitu. Kemudian juga, kata beliau, wala Kabah, Irma, Al-istiqfar, juga tidak ada istilah dosa besar. Kalau senantiasa dibarengi dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dalam hal ini bahwasannya di setiap hari kita dicontohkan oleh Rasul agar memperbanyak istighfar gitu dalam hal ini ya. kemudian dalam hal ini bahwasannya ya jangan sampai hitung-hitungan perbanyak saja gitu walaupun misalnya di sebagian hadis nabi berapa kali 70 kali di sebagian hadis 100 kali gitu dalam sebanyak-banyaknya saja dan kita juga tidak terlalu Afal barangkali ingat seberapa banyak maksiat yang kita lakukan gitu dalam pokoknya ada perkataan salah seorang sahabat kalau tidak salah beliau mengatakan bahwasanya e, perbanyaklah kebaikan apapun kebaikan lakukan saja karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang mungkin pernah kita lakukan yang akan menghantarkan kita pada rahmat dan riddhonya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dengan keduanya itu kita dimasukkan ke surganya Allah juga perbanyaklah taubat kepada Allah, dari kekeliruan kekeliruan yang kita lakukan, karena kita juga tidak pernah tahu, kekeliruan yang mana, dosa yang mana, yang mungkin pernah kita lakukan, yang akan menyeret kita, kepada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan itu kita dicampakkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala ini wala dirhat yang sama-sama belikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah kemudian Syekh al Munzidi, beliau mengutip eh, pendapat mujahid terkait dengan kalimat yang ada dalam hadis ini bal rona ala kulubhim apa yang dimaksud dengan bal rona ala kulubhim nah di sini dijelaskan maksudnya adalah sabatat ala kulubhim al khataya hatta gamarohah apa yang dimaksud dengan bal rona ala kulubhim kalau terjemahnya tadi kan akan tetapi kemaksiatan mereka adalah yang telah menutupi hati mereka terjemahnya begitu. Tapi di sini maksudnya adalah sahabat ala al hatta Kemaksiatan yang telah dilakukan oleh mereka, satu kemaksiatan kemudian ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, maka kemaksiatan itu menjadi menutupi hati mereka semuanya, bukan sekedar menutupi tapi melekat kuat dalam hati mereka hatta sehingga tidak ada lagi celah yang terang di hati mereka itu yang dimaksud dengan kemudian di sini Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah beliau juga memberikan penjelasan bahwasanya kata beliau adzhan bahwasanya kata beliau dosa-dosa itu Apabila terus dilakukan sehingga menjadi tambah banyak dosa itu, maka dipastikan bahwa ala kalbisohibiha, dosa-dosa itu, noda-noda itu yang berubah menjadi noda hitam, akan menutupi seluruh hati pemilik dari pelaku dosa itu. Itu dalam hal ini. Maka dalam ketika dosa terus dilakukan akan menutupi semua hati pelaku dari dosa itu. Kemudian kata beliau, fakana min Kalau sudah tertutup hatinya maka hamba itu akan menjadi hamba yang ghofilin, yang lalai dan abai dari kebaikan, lalai dan abai terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamakalabah adz salaf kata beliau. Kemudian beliau mengutip perkataan salah seorang ulama Salap. Kemudian ulama salaf itu menjelaskan tentang firman Allah tadi kalal rona ala kulubih makanuyak sibun penjelasannya menurut salah seorang ulama salaf ini adalah huwa adzan bubak yang dimaksud dengan rona ala adalah adzan bubak dadzambi dosa setelah dosa Artinya ketika melakukan satu dosa tidak bertaubat malah bertambah lagi dosa yang lain, ditambah lagi dengan dosa yang lain begitu. Kemudian juga al Hasan, Al Hasan Al Basri mengatakan huwa bu di dosa di atas dosa. Hatta apa ini? yu'miya al qalba gitu. Sehingga kalau dosa terus numpuk dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, maka dampaknya yu'miya qalba akan membuat hati hamba yang melakukan dosa itu apa buta hatinya, buta terhadap kebenaran gitu dalam hal ini hatinya itu. Hatta <tuh> ah, qala wasil yasda'u minal di sini dikatakan bahwasanya innal qalba yasda'u minal Hati setiap hamba itu bisa berkarat dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Kemudian faida zaidat al sudah hatta yasir orang. Ketika kemaksiatan itu yang telah membuat karat dalam hati seorang hamba terus dilakukan, maka akan bertambah lagi sehingga akan berubah menjadi apa? Menjadi ron di sini dikatakan rona. Kemudian summa yaglibu hatta Setelah rona, tidak bertaubat juga ternyata, malah terus melakukan dosa, maka akan berubah setelah rona menjadi tobuan menjadi apa? topan itu menjadi uh, terkunci. Kalau tadi hanya sekedar debu, kemudian sekarang dia akan menjadi gembok kalau dalam istilah apa namanya? istilah kunci itu. Hata topan wa qulfan wa khutman, gitu akan menjadi taub'an, kuflan, dan khutman. Kalau misalnya dalam hal ini, terus dilakukan. Ketika melakukan dosa, dia akan berubah menjadi ron. Kalau ron masih mending, maaf. Maaf bahas. Kurang pas kalau misalnya masih mending. Maksud, ron itu belum terlalu berat, bila dibanding dengan taub'an. Gitu. Kok dosa berat gitu ya, dosa ringan maaf, salah kata ini dalam hal ini bahwasanya maksudnya kaloron itu kalau diibaratkan tadi, debu itu, masih debu artinya masih besar harapan gitu dalam hal ini untuk bisa merubahnya, dan tidak terlalu berat gitu Ya, kalau diberatkan debu kan apa namanya, di tepi sedikit saja akan bersih lagi, di tiung saja akan bersih lagi, tapi kalau misalnya sudah taufan, sudah menjadi berubah bukan pintu lagi tapi pintunya terkunci maka kalau kata Imam Ibn al-Qayyim al kalau sudah seperti itu maka tidak akan pernah ada yang bisa membukanya lagi, kecuali pemilik kunci itu hanya Allah yang akan bisa membukanya Gitu dalam hal ini. kalau sudah seperti itu artinya bahwa hati kita ini kalau misalnya noda dosa itu baru sebatas Ron maka masih bisa diharapkan akan ada rasa ingin untuk berubah yang masih kuat rasa itu dalam hati ini makanya dalam ini sebelum Ron itu berubah menjadi taubat maka segeralah dalam hal ini mampu dan berupaya untuk menyadari kekeliruan itu itulah perlu yang, yang namanya apa? muhasabah diri kalau tidak rajin muhasabah ya kita tidak akan menyadari kekeliruan kekeliruan kita hasrat solat alika kuplen wa ya. khatman fayasirul kalbu fi ketika hati sudah tertutup oleh noda, awalnya ron kemudian menjadi toba'an, toba'an ini bahkan menjadi khatman. Bukan kalau rumah itu kalau mari tadi bukan saja ditutup pintunya, tapi setelah ditutup pintunya juga digembok. Maka ketika itu sudah terjadi, maka hati hamba yang berbuat maksiat tersebut itu akan berada dalam sebuah kerangkeng gitu. Di kerangkeng hatinya dengan maksiat tadi itu gitu di hatinya sehingga dalam hal ini kalau sudah seperti itu, pakai bahasa Allahul wal basirah ini, in akasa fasara Kemudian dalamnya kalau sudah seperti itu maka akan berubah dia itu 180 derajat. Sehingga kalau yang tadinya di atas akan berubah menjadi di bawah, dan di bawah akan berubah menjadi di atas. Saking bahwasanya sudah akut, gitu sudah sulit untuk dalam hal ini dirubah, gitu hanya saja nanti di akhir ada pesan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Bahwasannya seperti ini: gitu. pertanyaannya sekarang, ketika hati itu sudah terkunci, bukan ron lagi, tapi sudah toba'ah, gitu sudah Khotama, udah toba'ah. Apakah masih mungkin? untuk berubah sehingga kembali menjadi cerah, kembali menjadi jernih, kembali menjadi bersih apakah masih mungkin? padahal sudah toba'a derajatnya, bahkan sudah khutama, itu peringkatnya apakah masih mungkin? maka beliau menganalogikannya begini, kata beliau itu beliau membuat pernyataannya begini al-asbabu Makdurotun walau kana al-miftahu gayru, gayru maqduratin kata beliau bahwasanya, untuk melakukan dan mengamalkan sebab-sebab itu sangat mungkin. Walaupun untuk membukanya sendiri tidak mungkin. Gitu. Jadi, ibaratnya ibarat yang sakit. Gitu. Yang sakit itu dalam hal ini, untuk melakukan dan mengambil sebab, dia mungkin melakukannya. Misal dalam hal ini, saya sakit mah akut gitu. Maka dalam hal ini, kalaupun sudah dinyatakan akut, maka dokter masih akan memberikan solusi. Kalau ingin sembuh, ini obatnya, ini, ini, ini. Saya bisa melakukan itu. Tapi saya tidak bisa menyembuhkan sendiri. Gitu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkannya itu. Gitu. Begitu juga halnya dengan ketika hati seseorang itu sudah... Tertutup, bukan ron lagi, sudah toba, ah, bahkan khatama. Kata beliau, kata maksudnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah, maka tidak ada penghalang untuk bisa kembali meraih menjadi jernih, menjadi bersih. Tapi dengan catatan bahwasanya ia mau melakukan dan mengambil sebab-sebabnya sehingga ketika mau mengambil sebab dan melakukan sebab-sebabnya nanti Allah yang akan membuka gemboknya kembali ketika Allah membuka gemboknya maka akan menjadi bersih kembali itu ya, hati itu hanya masalahnya kata beliau ketika hati hamba itu melakukan kemaksiatan bukannya dia menyesal menyadari bahwa itu maksiat eh malah terbiasa gitu. dengan kemaksiatan itu terbiasa terus seperti begitu maka kata beliau sudah itu jangan berharap untuk bisa kembali menjadi jernih dan bersih kalau misalnya sudah terbiasa seakan bahkan menikmati perbuatan dosa itu itu sulit untuk bisa berubah dan kembali menjadi bersih atau jernih gitu. maka oleh karenanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapapun maksiat yang dilakukan oleh hamba maka dari satu sisi hamba itu tidak boleh yang namanya apa berputus asa karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua dosa pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu yang sudah berubah menjadi kotor Kemudian tidak bisa berubah menjadi bersih kembali Tidak, semuanya bisa berubah dan kembali menjadi bersih Asal orangnya memiliki kemauan yang serius Memiliki kemauan yang kuat, yang tangguh untuk merubahnya gitu karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum seseorang kecuali orang itu dan kaum tersebut yang berupaya untuk merubahnya. Kemudian nanti Allah mengapresiasinya dengan memberikan perubahan itu dalam kehidupan hamba tersebut tentunya. Nah kemudian hadirin -hati yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Syih, uh, soleh, Muhammad Solihal Al-Manjidi beliau menjelaskan di samping tadi hadis yang menjelaskan bahwasanya maksiat bisa membuat hati hamba itu menjadi tertutup bukan saja ron kemudian tobaan juga bisa bahkan khatama nah beliau di sini menjelaskan ada hadis lain yang menjelaskan hadis ini rikan oleh Imam Muslim bahwasanya kata Rasulullah sallallahu tuh wasallam turodu al fitan ala alqulubi kalhasiri udan udan Kata Rasulullah SAW, fitnah-fitnah itu akan dihadangkan atau dihadapkan pada hati setiap orang itu. Termasuk orang mu'min tentunya dalam hal ini. Fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati setiap hamba. Termasuk hati orang mu'min tentunya. Diibaratkan kalhasir bagaikan tikar. Satu lembar, satu lembar akan dihadapkan sedikit demi sedikit begitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrabaha nukat fihi nuk maka hati siapapun yang mengambil fitnah itu, menyerap fitnah itu, mengikuti fitnah itu, maka fitnah itu akan menjadi noda hitam dalam hatinya. Kemudian wa ayyu ankaraha nukkat dan hati siapapun yang mengingkari fitnah itu menjauhi fitnah tadi menolak fitnah tadi walaupun dihadapkan kepada hatinya maka sikap dia menolak terhadap fitnah itu akan ditambahkan dalam hatinya apa? cahaya yang bersih cahaya yang putih, cahaya yang jernih dalam hatinya. Kalau tadi hati yang menerima, mengambil fitnah itu, mengikuti fitnah itu akan ditambahkan menjadi hitam dalam hatinya. Kalau yang mengingkarinya ditambahkan menjadi jernih, bersih dan putih dalam hatinya. Kemudian di sini katakan, hatta tasira ala qalbayn. Sehingga hati hamba-hamba Allah itu secara umum akan terbagi menjadi dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ala abyadin misli as, -sifu as -sifu. فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَةِ السَّمَوَاتِ Hati yang pertama adalah hati yang bersih dan jernih. Sehingga karena dia sudah terlatih, sudah terdidik, sudah terbina menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan, fitnah, syahwat, dan lain sebagainya. Tapi dia menolaknya karena sudah terlatih, terdidik seperti itu. Maka selama bumi dan langit ini masih ada, kata Rasulullah, hati yang sudah jernih dan bersih karena terbina dan terdidik setiap terlatih itu tidak akan sanggup lagi dimaworotkan atau dipalingkan oleh bentuk fitnah apapun kalau sudah terlatih terbina terdidik gitu sehingga dalam hal ini bahwasanya kalau misalnya kita seringkali menghadapi tantangan dan rintangan, tentunya dalam hal ini, kita akan bisa apa namanya mengukur tantangan ini. Nah, ketika kita seringkali menghadapi tantangan yang berat, ketika menghadapi tantangan yang ringan, maka kita akan melihat ini bukan tantangan. Kita mudah. Gitu. Tapi kalau tidak terbiasa, maka tantangan yang ringan pun kita akan merasakannya sangat berat gitu. Nah maka hati yang sudah terlatih menghadapi tantangan. Dan dia terus menolaknya. Dia terus menangkalnya. Maka akan bertambah putih dalam hatinya. Dan kata Rasulullah tidak akan pernah dia dimadaratkan dengan fitnah apapun selama langit dan bumi ini masih ada. Kemudian kata Rasulullah, hati yang kedua itu wal aswad gitu. Dan hati yang satunya lagi adalah hati yang hitam kelam gitu. Sehingga kalau diibaratkan itu kata Rasulullah s.a.w ibarat teko yang dibakar-bakar bawahnya kan sehingga menjadi hitam. Ibarat teko atau ceret dibalikin di hidungnya yang terlihatnya hitam saja, itu dalam ini. Sehingga kata Rasulullah, ketika sudah seperti itu, maka hati itu akan tertutup, kemudian saking tertutupnya, la ya'rifu ma'rufan, wala yunkiru munkaron. Hati yang sudah tertutup, yang sudah hitam itu, dia tidak akan lagi mengenal kebaikan, al-ma'ruf. wala yunkiru munkaron. Dia tidak akan mengingkari yang namanya kemunkaran padahal pengingkaran terhadap kemunkaran itu bagian tanda dan ciri dari hamba Allah yang beriman, kan begitu? kata Rasul dalam hadisnya man amun biyadihi, fa yastati fa kalau melihat kemunkaran maka dia hendaklah mengingkarinya dengan apa dengan tangannya kalau tidak bisa maka dengan lisannya kalau tidak bisa dengan tangan dan lisannya fa bi maka paling tidak mengingkari dengan hatinya wadzalika iman tapi ingat itu adalah selemah-lemahnya derajat keimanan maka dengan demikian, kalau dengan hati saja tidak mengingkari sudah itu. Tidak ada keimanannya, itu. Sehingga dalam hari selain Rasulullah sallallahu mengatakan, kata Rasulullah SAW setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pengikut yang setia. Maaf saya lupa teks Arabnya ya, maka terjemahnya saja yang saya sampaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu maka berikutnya di periode berikutnya ada dalam hal ini generasi, satu generasi di mana dia hanya bisa menghujat saja. Dia bisanya hanya menghujat saja. Tapi tidak mau berbuat. gitu. Menghujatnya kuat, kenceng. gitu, Tapi saat diharapkan kerjanya, action tidak ada. Tapi kalau menghujat, dia paling depan. Ya, paling hebat menghujat. Tapi kalau diharapkan action tidak ada. Maka kata Rasul, ini adalah bagian kemunkaran. Bagian dari kemunkaran, gitu, bentuk kemunkaran. Maka kata Nabi, barang siapa yang bisa apa namanya, Menolaknya atau merubahnya dengan tangannya, ia termasuk orang yang beriman. Barang siapa yang berupaya merubahnya dengan lisannya, dia juga termasuk hamba yang beriman. Barang siapa yang hanya mengingkari dengan hatinya, dia termasuk hamba yang beriman. iman Saya ingat teks Arab yang saya paling ingat itu kata rasul, dan dibalik itu semua maka tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi, maksudnya kalau dengan hati saja tidak mau mengingkari, itu dalam hal ini maka dipastikan tidak ada keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi sebesar darah, gitu dalam. dalam hal ini ketika kita ingin mengukur keimanan kita derajat keimanan kita seperti apa maka ingat-ingat saja di saat orang heboh itu membenci Kemudian dalam hal ini membicarakannya dengan nada benci. Karena memang layak untuk dibenci. Tapi ternyata hati kita biasa-biasa saja. Berarti dalam hal ini keimanan kita sedang bermasalah. Misalnya, misalnya ketika Al-Quran di, dilecehkan, direndahkan gitu kan. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW derajatnya direndahkan. Yang lain marah tapi hati kita tidak. Misalnya dalam hal ini. Dalam, misal dalam hal ini, sekarang di musliman yang sedang di tina segera, oigur ya, muslim oigur kita kalau lihat, misalnya maaf na'udzubillah, kita dalam ini betapa ganasnya mereka itu, maksudnya menyiksa muslim oigur, apa yang terjadi dengan hati kita itu, biasa-biasa saja, atau misalnya, kesel, gitu, dalam hal ini itu untuk mengukur salah satu upaya untuk mengukur seperti apa derajat keimanan kita itu makanya dalam hal ini ketika seseorang itu melihat kemunkaran kemudian hatinya biasa-biasa saja nah makanya ini, seperti ini kata Rasul ini berarti hatinya sudah tertutup rapat ketika sudah itu sudah terjadi maka dia tidak mengenal lagi kebenaran yang ma'ruf dan tidak akan mengingkari lagi yang namanya kemunkaran illa apa ini mimma usriba min hawahu maka yang ada dalam hatinya adalah apa terus mengikuti hawa nafsu mengikuti syahwat itu saja di hatinya cenderung ke situ saja gitu kecenderungan hatinya ke situ saja sehingga dalam ini <tuh> perlu kita waspadai, perlu kita pahami bahwasanya kata para ulama, dalam hati setiap orang ada dua kecenderungan lah gitu. atau kalau digunakan bahasa potensi, memiliki dua potensi potensi baik dengan potensi buruk atau kecenderungan pada kebaikan, kecenderungan pada keburukan ya kita lihat saja hati kita ya. dari mulai misalnya bangun tidur sampai menjelang tidur lagi kecenderungan apa yang sering muncul dalam hati kita yang sering muncul dalam benak kita kecenderungan apa kecenderungannya misalnya menjauhi atau melalaikan kebaikan atau kecenderungan selalu siap dan sigap pada kebaikan itu Gitu. maka dalam hal ini misal saya selalu mengukurnya dengan maaf, ya, dengan bangun malam yang selalu mengukurnya gitu, karena menurut pemahaman saya bahwasanya bobot kehidupan setiap hamba akan ditentukan dan diawali dari memulai kehidupannya dengan bangun tidur gitu Ketika misal, ya sederhana saja Ketika misalnya saya Alhamdulillah Dibangunkan oleh Allah jam 3 Ngelilir jam 3 Maka rasakanlah pada saat itu Kecenderungannya apa gitu Apakah kecenderungannya langsung Alhamdulillah ya Allah Engkau telah membuatku bangun jam 3 Kemudian langsung kacai, berwudhu Kemudian sholat, ataukah Kecenderungannya kehla Kehla Kayak setengah opat lah Gitu Kah okay, jam empat ya ah, sudah kalau jam empat semua semalak bagian salah malam nah, tidak selamat subuhnya jam empat lewat sepuluh untuk dalam hal ini. Nah kalau dalam hal ini bahwasanya beliau menjelaskan di sini bahwasanya fitnah itu akan ditawarkan seolah begitulah dihadapkan kepada hati setiap hamba itu. Nah kemudian di sini beliau atau imam apa ini? Tuh? Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah, beliau menjelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis ini, bahwa fitnah akan dihadapkan kepada hati setiap hamba itu, ibarat ya, satu lembar satu lembar. Kalau diibaratkan dengan tikar ini, kata beliau, yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis itu adalah syahwat, wasyubuhat, syahwat, wasyubuhat, syahwat itu. Kalau misalnya kita melihat ke al ayat Al-Qur'an ya, itu kesenangan-kesenangan duniawi secara umum gitu. Zuyyinal linasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal anam wal hars dzalika mataul hayatid dunya setiap kenikmatan-kenikmatan duniawi maka Al-Quran mengungkapkannya itu adalah syahwat itu dalam hal ini, syahwat maka kata beliau yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis ini adalah syahwat dan syubuhat nah, kemudian kata beliau dampaknya yang perlu kita waspadai adalah ketika hati kita itu cenderungnya pada syahwat saja. Pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kata beliau itulah yang akan merusak apa? Merusak keinginan, kecenderungan, niat yang ada dalam hati kita. Syahwat itu akan merusak kecenderungan. Jika kalau misalnya hati kita selalu cenderung pada syahwat, pada duniawi, diikuti. Bisa malah tidak ditolak, jadi gitu. diikuti, terus diikuti. Itulah yang akan merusak kecenderungan baik menjadi kecenderungan buruk nantinya. Makanya dalam ini, kata Imam bin al dalam uh, tulisan yang lain, beliau mengatakan bahwa sekecil apapun, Ketika ada kecenderungan terbersit misalnya, kecenderungan negatif, maka kata beliau, segera tutup. Segera tolak. Segera kibarkan bendera perang gitu dengan bersitan buruk itu. Sebab kalau diikuti, dia akan semakin menguat dan mengkristal dalam hati kita. Sehingga kalau diibaratkan bagaikan anak kecil gitu dalamnya Semakin diikuti keinginannya, maka akan semakin sulit untuk melepaskannya dari apa yang dia inginkan itulah ya. maka kata beliau segera kemudian ketika sebaliknya misal terbersit kecenderungan untuk melakukan kebaikan maka kata beliau segera tangkap dan perkuat dengan pemahaman yang kita miliki, bisa terbersit alhamdulillah ya, engkau, ya allah, engkau telah memberikan rezeki yang melimpah dan mudah. Kemudian saya harus berimpak. Nah segera angkat dan kuatkan dengan pemahaman yang kita miliki bahwa berimpak tidak akan pernah mengurangi harta yang allah berikan kepada kita. Justru dengan rajin berimpak, allah akan menambah, allah akan menggantikan seperti itu. Ya unfik anfiq unfiq alaih. Binaladam berimpaklah kamu bumi Maka aku yang ada di langit akan berimpak kepadamu. Mamaan fakthum min khairin, min khairin, min Apapun yang kalian infakkan kata Allah, maka dialah Allah yang akan menggantinya, ialah Allah yang paling baik memberikan rizkinya. Gitu. Terus dihidupkan pemahaman kita, <coughs> sehingga tadi itu yang baru lintasan, sekedar lintasan akan menguat, gitu. Dan kita akan bisa melaksanakannya. Akan. Tetapi ketika dibiarkan Walaupun sudah terbersit niat baik tadi, kata beliau, kalau dibiarkan tidak langsung ditangkap, maka akan segera berubah. Ya, berubah terus lenyap, pues, hilang, itu dalam rintik. Maka nah, kata beliau di sini bahwa yang dimaksud dengan fitnah, fitnah dalam hadis tadi, itu adalah yang pertama adalah uh, syahwat. Itulah yang akan merusak keinginan kita dan kecenderungan kita. gitu. Kemudian kata beliau, yang kedua yang dimaksud dengan fitnah itu adalah subuhan. Ya, subuhan. Subhan itu keraguan gitu dalam hal ini. Itulah yang akan merubah dan merusak apa? pemahaman kita. Kata beliau, wasaniyah tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Itulah yang akan merusak pemahaman kita dan keyakinan kita. Subhat itu, biasanya ada pendapat seperti begini, ada omongannya lah nih seperti begini, itu kan subhat semua, itu subhat semua, membiaskan pemahaman kita, membiaskan ilmu kita, bahkan membiaskan keyakinan kita. Itulah subhat-subhat itulah yang akan merusak keyakinan kita, yang akan merusak pemahaman kita, yang akan merusak apa namanya uh, ilmu kita, gitu. Makanya dalam hal ini kalau dalam e, konteks apa namanya e, dakwah gitu kita berdakwah mereka juga berdakwah kalau menggunakan bahasa berdakwahnya orang kafir berdakwah kita juga berdakwah mereka berupaya untuk menyebarkan fikroh mereka ya kita juga terus berupaya gitu ke dalam hal ini ada yang disebut dengan apa istilahnya orientalis gitu ya, karena orientalis itu orang-orang yang mempelajari Islam, tapi bukan untuk memperjuangkan Islam, tapi mempelajari Islam untuk apa? E menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Di mereka berupaya untuk memahami Islam itu dan mencari kelemahan-kelemahannya menurut mereka, bahwa itu kelemahan gitu. Kemudian dalam hal ini, di apa namanya, dicoba untuk dimunculkan sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang dalam hal ini keliru, kemudian ketika ditangkap oleh umat islam kemudian umat islam menjadi misalnya sedikit goyang, dan kemudian menjadi bias dalam hal ini pemahamannya misal dalam hal ini misal, bahwa maaf, misal kalau tidak salah nih, mudah-mudahan tidak salah, tapi karena saya juga mendengarnya dari jamaah masjid bahwasannya eh, apa namanya mengucapkan apa sebentar lagi, te, sebentar lagi natal gitu maksudnya mengucapkan selamat natal itu tidak akan merusak yang namanya akidah itu kan pernyataan dengan pernyataan itu mungkin sebagian umat islam paling tidak akan misalnya benar gitu, nyak gitu ketika muncul benak kita benar gitu tidak akan merusak nyak gitu tidak akan merusak, nah berarti sudah terpengaruh itu, sudah terpengaruh pemahamannya sudah terpengaruh akidahnya Gitu. ketika muncul nyak itu bener gitu, ya sudah itu sudah terpengaruh, tapi kalau misalnya sudah mantap gitu dalam ini kalau menggunakan bahasa Al-Quran misalnya kelas, sudah lakum dinukum waliyadid, pekbae, pemahaman kalian buat kalian, pemahaman saya seperti begini, mantap tidak akan berubah lagi gitu. bagus mungkin dalam hal ini, subhat subhat itulah dalam ini yang akan merusak apa namanya pemahaman kita, ilmu kita, bahkan keyakinan kita. Sehingga kata beliau, yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis tadi yang akan dihadapkan pada hati seorang mukmin itu setiap hamba termasuk mukmin di dalamnya adalah syahwat dengan subhat. Syahwat yang akan merusak keinginan kita, kecenderungan kita, niat kita. Sementara syubhat itulah yang akan merusak ilmu kita, keyakinan dan pemahaman kita. Kedua-duanya harus diantisipasi gitu dalam hal ini, luruskan pemahaman kita, ikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu itu. Dalam mencari ilmu, ikhlaskan niat. Karena dengan niat yang ikhlas, kita akan mampu bertahan dalam hal ini. Dalam kebaikan, termasuk tolabul ilmi. Sehingga dalam hal ini, bahwasanya ada sebuah pernyataan, kalau tidak salah ini, dari... Uh, hamba Allah yang mengelola masjid di Joko Karian ada pernyataan yang sangat indah menurut saya bahwa kata beliau itu saat kita bekerja atau kalau diubah sedikit bahasanya, saat kita beramal karena Allah maka Allah akan memberikan yang maksimal bagi kita tapi saat kita beramal dan bekerja untuk selain Allah atau manusia, maka hanya manu, maka manusia itu hanya bisa memberikan yang minimal untuk kita. Nah, gitu. dalam hal ini, luruskan pemahaman, ikhlaskan niat. Kita akan mampu bertahan. Gitu. Sebab kalau misalnya saya rajin untuk ilmu karena seseorang ketika seseorang itu berubah, maka sangat boleh jadi, kesungguhan dan keriusan, keseriusan saya nuntut ilmu pun akan berubah, karena saya nuntut ilmunya karena seseorang bukan karena Allah, bukan karena ingin menerangi hati saya bukan karena ingin menjernihkan pemahaman saya, tapi karena seseorang kalau orang itu berubah bisa karena diapresiasi oleh seseorang, pertanyaannya, kalau tidak lagi diapresiasi oleh seseorang, masihkah saya akan menuntut ilmu? Masihkah saya akan memperdalam ilmu atau misalnya berhenti sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau ikhlas karena Allah, bukan karena apresiasi orang atau kelompok atau manapun, apresiasi Allah tidak akan pernah berubah bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa SWT satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa 10 bahkan akan dilipat gandakan lagi menjadi berapa 700 kali lipat dalam hal ini kalau misalnya berkaitan yang setelah 700 kali lipat dilipat gandakan lagi kalau tidak salah itu berkaitan dengan infak yang ada di Al-Quran dalilnya kalau setelah 10 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat itu di hadis umum bukan hanya untuk infak saja sehingga dalam hal ini yang maksud saya bahwasanya Kalau misalnya ketika kita membaca firman Allah atau hadis Rasulullah SAW. Bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan. Sepuluh bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Kemudian ternyata hati kita biasa-biasa saja. Tidak ada ketertarikan dan tidak termotivasi. Untuk melakukan beragam dan bermacam kebaikan. Maka dalam hal ini berhati-hatilah. gitu Berarti hati kita sedang bermasalah ketika itu. Gitu. Misalnya, disebutkan kedahsyatan neraka tengah birikidik, musitilah sundamanya gitu ya, itu cing buringkah gitu, mulut-mulut kemudian, disebutkan, dijelaskan kenikmatan surga juga tidak termotivasi, lempang-lempang biasa, gitu. nah, itu berarti sedang bermasalah, sebab kalau hati yang sehat itu, dia akan apa namanya, terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikannya maka dengan demikian, jangan pernah bosan untuk terus mencari ilmu terus membaca, demi untuk menilai dan melihat serta mewaspadai hati kita jangan sampai misalnya, kita baru merasa bahwa hati kita sedang berpenyakit su ketika hati kita sudah akut penyakitnya sehingga kita sulit untuk menyembuhkannya makalah karenanya barangkali untuk sementara ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentunya apa yang saya pahami dari referensi atau bacaan yang saya miliki bukan segalanya, Malah kita gali lagi bersama sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, kemudian kita semakin mantap untuk melangkah di jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 suci, benderapan di nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi, darilah ha'il za in dari. Wa -hamd. Illallah, illallah, illallah, illallah, wa Wahai para mujahid bah, tidakkah hati kita sakit?